Sudah, aku menyadari setelah hatiku kini Dalam diamku, hefaku Mengingat kisah kita Sedih hatiku, tiada Ku kembali. Beban yang Bisa kita sedih Tukup jadah berpucar Remah diriku Sungguh jadah berdaya Ketergian membuatku tersusah That's fine.